Aku takkan sanggup Dengan yang terjadi pada kita Jika melupakanmu hal yang mudah Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah Kalah, kuakui aku kalah Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih meskipun tak mungkin walau. Bawa kamu lewat mesin waktu Jika melupakanmu hal yang mudah Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah panjang Perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Walau pun Ku akan kembali Ku akan merubah Takdir cinta yang ku pilih Meskipun tak mungkin Walaupun ku mau Membawa kamu bawa kamu lewat mesin waktu.